Assalamualaikum, nama saya Nasrin Hari ini saya akan bermain H.O. Empire 2 DE Saya akan bermain sebagai Britain Civilization Dan berlawan uh, Random AI uh, Bermain di Moderate Difficulty dan bermain di Arena kita di moderate sebab ini hanya sebagai testing. Okay, let's go. Mati. Hey, okay, di sini kau lihat uh, masuk dia game saya terus buat dua rumah dan uh, kumpulkan sebanyak mungkin kambing yang ada di sekitar kawasan rumah. Ya, okay. kita ganding berambi. Uh, Takde. Great. Get Yay. Pokok nak naik kat mana guys? Yes, oh, ke sini. Build den. Ni main apa nampak musuh eh. Seria. Kat sini saya akan cuba mengumpulkan makanan sebanyak 500. Supaya upgrade ke next level. Okay. Ready. Correct. Yay. Dekat sini kau lihat Aku nak buat milk dia Tapi buat beri tu Tapi Overway tak cukup kayu tau <laughs> Atau aku buat macam Aku kutip jelas beri tu dulu kan Atau aku lihat dua orang Seperti kita bang pokok Dekat sini kau orang lihat Aku tarik uh, haiwan buas tu Ke town hall Supaya dapat tip dia punya daging dia apa-apa ni guys, ada dua tau haiwan bos ni aku tak perasan, ada dua, aku nak dekat. Tapi nampak kat sebelah pagar tu punya ada satu lagi haiwan bos. Masanya aku main uh, game ni solution kecil, oh. aku dapat macam hmm. satu je nampak. Sebab biasanya ada haiwan bos ni sebab so, ada dua nampak. Tapi aku beli yang mana yang satu lagi aku nak cepat So aku macam tak faham meja satu so itu uh, apa uh, aku ambil lagi satu nih dah tuh aku naik lambat tu feudal age. Kira uh, sekarang saya sudah upgrade uh, tengah upgrade feudal age kan? Hmm. Karena sudah uh, sekarang aku dah upgrade uh, feudal age sedang upgrade yaitu dia menggunakan hmm. 500 food makanan untuk upgrade ke uh, orang kata apa generasi seterusnya macam memodenkan lagi kampung tu ke yang yang kedua kau nak yes dekat sini korang lihat aku keluarkan dua villager daripada base aku keluar untuk aku nak buat satu strategi yang aku tengok kat YouTube dia buat wall dekat luar dia tutup supaya kita kita dapat besarkan wilayah kita dekat luar tau so macam nanti kita boleh buat building bangunan lebih banyak lah. macam lebih luas lah kira kat sini korang dengar macam ada bunyi lonceng tu maknanya dah upgrade lah kita punya generasi bangunan kita ke generasi Great. yang kedua, iaitu okay, feudal age. Dekat Fuddle Age ni barulah kita boleh buat stone wall untuk nak tutup lah tadi yang aku tak. kata nak buat strategi yang kat youtube tu kan So ni Mereka aku buatlah wall kan. ya, nah, oh, Kali ni kau nampak aku nak cuba uh -huh. nak maini batu pula untuk nak cukupkan batu untuk kita buat wall dengan castle untuk generasi kampung yang kedua eh ketiga Tak sini kau nampak aku cuba nak buat bangunan iaitu flex mix dengan berek iaitu bangunan untuk kita naik ke generasi ketiga iaitu kita kena bina dulu bangunan bangunan tertentu supaya kita boleh naikkan generasi kampung kita iaitu generasi ketiga. Kau sini kau nampak aku dah siap hampir dah siap dah wall aku. Kita aku dah tutup dah laluan. Itu aku membesarkan wilayah aku. Dan tadi korang dengar macam ada bunyi uh, annoying tadi tu kan. Itu menandakan populasi populasi kampung kita yang oh, dah oh, penuh. Iaitu oh, kita Haji. kena buat rumah kecil tu. Dan tadi korang nampak buat rumah kecil tu. Untuk tambahkan populasi kita. Supaya kita Mantas. boleh buat lagi banyak uh, villager. Bullden. Yeah, yeah. kat sini korang lihat, aku cuba nak besarkan lagi tanaman padi aku jadi so oh, kita dapat, dapat makanan iaitu kita kena naik ke generasi ketiga dengan dapat okay. 800, 800 okay. makanan Bukan dan seru. 200 gol. kat sini silapnya aku pastinya, uh, pindahkan orang yang kat gol hmm. ke tanaman padi sebab okay. korang lihat aku punya gol okay. dah sampai 1000 right, sebab tu dah cukup lah tu, sebab nak naik okay. ke generasi ketiga Menggunakan 800 je food So Ya yeah, Tersilap tadi tengok nak main apa Bullden. Archer je kot Kat situ Korang nampak aku buat uh, Itu merupakan bangunan Bullden. Archer eh. Itu aku buat dua bangunan Bullden. Archer Bullden. Dan aku akan buat satu Blacksmith lagi ke di luar Blacksmith hmm. ni okay. fahasian dia untuk kita pakai. upgrade uh, Macam armor Tengah, lho, macam macam Jarak yeah. Jarak ...anak panah tu boleh pergi So aku buat 2 supaya kita dapat upgrade lah Dengan cepat lah Cepatlah naik, cepatlah naik Kat sini aku dah bengang tau oh. uh, Musuh aku dah generasi ketiga dia punya bang, umur bangunan dia kan so Macam yeah, macam Dia balik, aduh lampu tak main Selalunya aku tak main lambat jenis order Biasalah Aku first time record dunia. Ok Dan Dekat situ Kau nampak aku buat satu town center Dan aku buat lagi 1 town center Untuk oh, okay. naikkan Kita punya produksi ah. yeah. Pelajar kita sebab kalau ada satu oh, je Center, kita ya, hanya ya, boleh ya. buat satu villager pada masa yang sama oh, Kalau Thumb Center tu ada banyak, kita boleh buat sekali dua villager So, lagi mudah lah macam tu Mencepatkan lagi kerja hmm. okay. Eh kat okay. situ, kau nampak aku buat Aku cuba nak buat Monastery Itu Monastery untuk kita kutip uh, Relic Di mana Relic ni sebut satu objek dekat map Tuan Putih jadi so, kita akan kutip dia akan memproduksi gol sebanyak 1 gol ke 2 gol per minit tak ingat lah Macam kalau makin banyak kita kutip relic really tu makin banyak gol lah kita dapat dalam pada masa satu saat ke dua saat macam tu. Dekat situ um, aku, aku ada buat bangunan iaitu bangunan castle okay. itu kita boleh buat bangunan castle tu Di mana kita berada di generasi ketiga Castle dia tu nama dia castle edge Dekat um, situ lah bahawa kita boleh buat bangunan castle Di mana ia akan mengeluarkan special unit untuk civilization kita Iaitu negeri, eh negara Sudah lagi Tadi tak? Ok, uh, kali tu kau nampak uh, aku cakap pasal relief Itu relief yang objek yang tadi tu aku cakap Objek tu aku dah kumpul 2, setakatnya kumpul 2 ke? 3 ke? tadi uh, Di situ sebelah castle tu kau nampak aku ada buat satu bangunan Iaitu bangunan di University Bangunan University tu ada uh, untuk upgrade-upgrade jugalah Di mana upgrade tu, so, untuk dia terlebih kepada upgrade oh, uh, bangunan dan penyerangan. Yo. Dicuri guys. Oh, Balik oh. sini kau nampak aku pun dah buat askar aku, askar special dan aku buat pagar dekat sebelah castle tu ya sebab kau tambah pagar macam ni aku punya Askar aku nak serang kat musuh kan So dekat cerita aku nampak kat map Aku nampak macam ada mega-mega Dekat pagar aku kan Dia attack kan Dia pergi farm gold So aku macam eh je dia punya gold sebab sebab <tuk> Kita tak boleh biarkan musuh dah Ambil gold banyak sangat Sebab gold ni orang boleh pakai untuk <tuk> Askar So kita kena kurangkan Gold dia ambil dekat okay, situ gua nampak aku dah cuba nak attack musuh iaitu aku gerakkan semua askar aku ke depan dengan apa dulu satu penembuk-penembuk bangunan atau dinding kau nampak ada kereta tu tu bukan penembuk tu dia merupakan askar zaman dahulu punya lah dengan satu apa ni satu benda yang kereta bergerak tu yang debalin batu tu Nampak tu aku gerakkan mong aku Aku gerakkan mong ke depan Supaya boleh heal aku punya aca lah Kalau dia kena attack Kat kan aku dah pegang tau oh. Aku nampak musuh dah ada satu gerabak besar Yang boleh baling batu dari jauh Aku macam Ish Aduh, kau nampak bangunan aja aku dah musnah kat situ Aku macam, eh macam mana dek bangunan aja aku dah musnah ya Tak ada benda, masalah aku tengok kat belakang ada satu gerabak besar yang bering batu Yang berjaya jaruk, berjaya jauh tu kan Aku macam, alamak jijiri, aduh Ya, Aku dah latak dia pergi benda tu kan macam, Tak apa, aku teruskan aku teruskan je Ya Allah Kat sini korang mula nampak aku punya askar semua uh, Masuk dari baik dalam pagar <laughs> Semua aku macam Ihh aduh kena buat something ni Kena buat something ni tak boleh ni Ya Tuhan Kat sini korang nampak Ada satu Apa ni orang yang Bawa motor berjalan Mandatan. tuan Itu pun salah satu dia boleh tembak Bajak jauh dia pergi tembak aku punya mong tu Agar asam tu mati terus one shot Lepas tu lah, punya kan? aku nak tahu lah, aku punya castle punya kena attack dengan Satu gerabak besar tu Yang boleh batu pada jauh jauh tu macam Haa, ni, GG Lepas aku tengok aku pun dah siapkan satu lagi castle Kau nampak kat atas ada castle lagi satu macam backup lah Supaya kalau ni musnah ada lagi satu kan tu lah Kau nampak dia, yang pagar aku pun dah musnahan. Aku dah risau ni. Aku askar pun tak ada. Dia macam ada. So, aku, macam, aku buat je lah uh, bangunan untuk uh, macam gerabak-gerabak tu kan. Aku buat bangunan tu banyak sikit supaya aku dapat produce lagi banyak lah. So dekat situ aku pun buat bangunan stable. Stable ni bukan bangunan kandang kuda lah. So uh, aku akan buat askar kuda untuk attack Uh, gerabak besar tu pada jarak jauh, So aku pun buat lah stable Kasih tu korang nampak aku cuba nak beli batu eh Tapi tak cukup So aku jual lah kayu Sebab kayu aku dah berlambat So aku jual kayu Ada gold Aku beli batu Aku beli batu untuk nak buat kasa lagi satu ni Supaya untuk backup Backup lah Kasih tu korang nampak aku nak buat askar kuda yeah, uh, Atak gerabak tu kan right? So dia dapat dapat mesti nak kait grab dekat lah. ni aku tengah pending nak gerakkan gerabah tu supaya tak kena tembak yang tembak kita tu dia macam orang dia, dia merupakan special unit bagi Turki itu Turks dia pegang macam tak tahulah asas senapang, senapangkan powder yang dia tembak kalau tu aku buat tower untuk apa nak tolong lagi lah kita punya aca kan nak tolong support Tu mong pun aku gerakkan ke depan Kau nampak aku punya special unit ke depan tu Nyawa dia darah nak mati tu kan tu Nanti dia boleh heal lah Kita punya special unit tu Askar gitu kan Kau situ kau nampak dia cuba dah buat castle Aku macam Eh sempat ni kita nak musnahkan Apa Perl dia punya villager dia yang daripada bangunan duel Sebab bangunan castle ni terleceh hau satu Bangunan castle ni dia punya HP dia uh, Besar tau dalam berapa lah, lima ribu So dan castle ni dia istimewa dia boleh tembak je sama dengan Tawu lah So kena musnahkan lah Dekat sini aku dah yakin dah sebab Akal keguna boleh ramai tuka so, sini kenapa aku, aku buat grab atau gerakkan gerabak kereta aku tu pergi musnahkan castle sebab gerabak yang penebuk kereta ni kan dia, dia lebih efektif kalau ada bangunan dengan uh, wall wall kasih tu kasih tu kau nak nampak dia punya bangunan castle yang separuh siap benda musnah dan aku gerakan gerabak penebuk aku tu bagi pecahkan dia punya wall Itu dia punya wall pun dah nak Dah nak hancur tu So aku prepare Kat situ korang perasan Aku pun dah ada gerabak yang boleh Buzzing batu pada jauh tu So aku arahkan gerabak tu Pergi attack castle yang besar tu Satu-satu lagi Gerabak yang kereta tu aku pergi Attack castle yang bawah ni Jadi tu kau nampak diorang punya castle yang besar kat atas tu dah, dah musnah So kita akan musnahkan satu castle kat bawah tu sebelum kita masukkan askar-askar yang lain lah Sebab kalau kita masukkan askar yang lain, nanti castle tu boleh bunuh kita punya askar yang gerak-gerak dekat-dekat tu Sebab castle dia boleh tembak arca dan arca yang dikeluarkan oleh castle pun berlambak dalam banyaklah Dan Asal lagi satu pun musnah Dan kat sinilah baru gerak dan askar-askar Yang jarak-jarak dekat itu Kita masukkan ke dalam dia punya Apa ni, Wilayah dia Alright dia Alright guys uh Supaya saya berjayakan moderate a uh, dalam masa 36 minit. Uh, so untuk penerangan band di sini uh, agak kekok. Supadainya <laughs> tak selamatnya berlaku macam tak cukup population. Uh, lambat naif feudal age eh naif, lambat naif imperial age patutnya tak sepatutnya berlaku aa... <laughs> uh, bagian ni kekot first time uh, record benda ni sampai Yay. AFK so nak beri keterangan di mana di sini saya bermain sebagai Britain melawan Turks Turki terus eh? Turks Turki ya eh? so, Britain dia punya Raja. Uh, special di special unit dia ialah uh, longbowman di mana anak panah dia boleh anak panah daripada jauh jauh daripada anak panah yang biasa. Uh, ya salah satu kan civilization favorite saya. Iaitu ya, itu Britain sebab kan dia mempunyai menggunakan anak panah dan ya dia boleh serang daripada jarak yang jauh. Okay. Okay, di sini tengok uh, ekonomi musuh. Uh, dia membuat banyak sangat bangunan normal. Oh, di sini dia dah start farm kayu di belakang kerana sudah tak muat di belakang sini. Okay. Um, masa awal tadi, pasal tak? Saya buat wall dulu supaya saya dapat aa... Uh, Keluasan yang lebih besar di mana game ni Bagus kalau Kita dapat Keluasan uh, yang besar hmm. okay, Di sini saya straight uh, Fokus kepada Special unit dengan uh, Oneger Ia Itu supaya Dapat mudah me Menjatuhkan Bangunan ataupun wall musuh di sini saya membawa villager uh, supaya saya dapat membina seperti tawul ataupun monastery di mana monastery untuk iaitu di sini monastery untuk ambil relik iaitu uh, di sini musuh ada satu yang ada bendera maksudnya ada relik di dalam monastery ni so saya mungkin kalau dapat tembus ke bahagian dalam ni saya akan dapat Uh, Curik-rilik dia Dan saya akan buat monastery Kat dekat-dekat sini Di sini saya buat omong Untuk so, Hill okay. Hill saya punya Archer uh, Itu sajalah Untuk video kali ni uh, Terima kasih kerana Menonton uh, Harap uh, Korang enjoy semua Alright